yang mama angkat tangan? Ayah. Siapa yang sayang ayah bilang saya? Ayah. Siapa yang sayang mama? Siapa yang sayang ayah? Siapa yang sayang semua bilang hore? Oh, okay. Iya, tepuk tangan dong. Nah, mama izin mah tadi anaknya ini semuanya sayang sama mama dan juga ayahnya. Sekarang saya mau tanya mamanya nih, sayangkah sama anaknya? Coba, siapa yang sayang anak kita masuk? masuk ayo dong, masuk dong! Masuk dong! Ayo boleh, mana boleh nih masuk. mamanya nih? Boleh, boleh dong, memang ayo, disuruh masuk. Aku. Oh, jadi mamanya denda -den -den cantik ngapain? Coba mau di depan pintu aja. <guluh> Coba yuk, sayang kak sama anaknya. Siapa yang sayang anak tepuk tangan? Mana katanya sayang <guluh> Coba. Ayo. Coba yo lagi ya Siapa yang sayang anak angkat tangan Siapa yang sayang anak tepuk tangan